Jangan melakukan hal ini bila tidak ingin Allah ubah kepalanya dengan kepala himal atau keledai. Larangan Nabi Alaihi Wasallam ketika bangkit dari sujud. Apakah seseorang dari kalian tidak takut apabila mengangkat kepalanya sedangkan imam masih dalam keadaan sujud? Untuk mengubah kepalanya dengan kepala himal atau kepala keledai. Hadis Riwayat Ahmad nomor 9305 Doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud Allahumma ufir li zambi kullahu Biqahu wa jillahu Wa awalahu wa akhirahu Wa alaniyatahu wa sirrah Ya Allah ampunlah semua dosa-dosaku Baik yang kecil maupun yang besar Yang awal maupun yang akhir Dan yang nampak maupun yang tersembunyi Hadis riwayat Muslim nomor 745. Tumbarkan sunnah bersama Al Tariq Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share.